Halo semuanya, aku Rian bagian channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik baik aja. Dan buat kalian semua yang baru aja gabung di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe nya dan bantu gua buat mencapai 1 juta subscribers di tahun ini. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya karena sekarang bakalan ada 3 video baru setiap minggunya. Dan hari ini gua mau ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys. Penampakan hantu-hantu Jerman. So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya. Ucah. Kita mulai episode hormat kali ini dengan sebuah video yang menurut gue sulit banget untuk dijelasin sama akal sehat. Video itu berasal dari rekaman kamera CCTV yang ada di sebuah rumah, di mana di video itu terekam dua orang pria yang sedang chill di rumahnya. Pas salah satu di antara mereka sedang santai di depan TV sambil minum wine, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba gelas wine yang ada di meja itu bisa pecah sendiri. Bahkan gelas itu gak ada yang nyentuh sama sekali. Reaksi mereka berdua tuh bener-bener shock dan kaget sama kejadian yang tadi. Awalnya mereka kira kalau gelas itu mungkin aja cacat produksi, makanya gelas itu bisa pecah sendiri kayak di video yang tadi. Sampai beberapa hari kemudian, tiba-tiba... Kejadian yang sama terjadi lagi dan kalian bisa lihat sendiri ya Gelas itu benar-benar pecah seperti meledak Bahkan kali ini minuman wine yang ada di dalamnya sampai tumpah ke karpet Dan mereka berdua ngeliat langsung kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri Mereka bingung kok bisa kejadian kayak di video yang tadi Dan untungnya kejadian ini terekam di CCTV Karena kalau nggak pasti banyak orang yang nggak percaya sama cerita mereka mereka berdua sama sekali gak mengklaim kalau kejadian yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena paranormal. Cuman bagi mereka kejadian ini tuh sangat langka dan pastinya mereka butuh penjelasan yang rasional. Tapi sayangnya sampai sekarang mereka tuh masih belum dapetin jawaban yang pasti kenapa kejadian itu bisa terjadi sampai dua kali di depan mata mereka sendiri. Di episode hormat beberapa bulan yang lalu, gua sempat ngebahas seorang ghost hunter dari Czech Republik bernama Ilan N. Banu. Setelah upload video itu, Doi itu sempat menghilang guys. Sampai 5 atau enam bulan kemudian, Doi balik lagi ke pabrik yang sama karena banyak banget request dari viewersnya. Nah pas Doi balik ke sana baru masuk aja, tiba-tiba Doi itu ngedenger ada suara benda. Doi itu yakin banget kalau Doi tuh sendirian di gedung itu. Karena pabrik itu udah kosong dan hancur bekas kebakaran puluhan tahun yang lalu. Jadi seharusnya nggak mungkin ada orang yang tinggal di situ. Doi coba buat ngikutin sumber suara itu sampai ke sebuah ruangan. Dan ada yang aneh guys. Seperti biasa ya, kayak episode hormat yang kemarin-kemarin. Selalu ada satu video yang gak gue kasih tahu penamakannya yang mana. Karena gue seneng banget buat ngetes kejelian mata kalian. Dan bacain komen-komen kalian. So sekarang perhatiin video yang ini baik-baik. I didn't upload for like five six months and you like really get that video to 1k even though I didn't upload for half a year so thank you and so yeah I now want to go in, uh, in the room with the chair probably because I want to communicate with them and I think that room is good for communication Plus I have my camera Halo. Ada suara benda yang jatuh cukup keras di ruangan itu. Dan ini kedua kalinya Banu dengar lagi suara benda jatuh dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kalian jeli dan perhatiin baik-baik, di video yang tadi itu ada sebuah penampakan yang gak sengaja terekam di video Banu. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah nemuin, bisa bantuin share di bawah buat bantuin teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakannya yang mana. Seorang urban explorer bernama Mark dari Jerman Coba buat explore ke sebuah rumah kosong yang udah terbengkalai di daerah Belgium. Rumah itu ditinggalin gitu aja sama pemiliknya. Bahkan pas Mark cobain masuk ke rumah itu, masih banyak banget barang-barang personal yang kayaknya sengaja nggak dibawa sama penghuni sebelumnya. Mark keliling dan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu. doi pulang dan upload videonya seperti biasa ke channel YouTube-nya. Tapi abis diupload, viewers Mark ini malah heboh karena mereka ngerasa. Ada sebuah penampakan di video Mark yang kayaknya Do itu sama sekali gak sadar. Perhatikan baik-baik. <tuk> <tuk> Pas Mark dan temennya ini coba buat cari jalan masuk ke rumah itu, Doi coba masuk lewat sebuah celah kecil yang ada di samping chapel rumah itu. Tapi pas kameranya di panning, di situ kelihatan ada sebuah kepala berwarna hitam yang mengintip keluar dari balik tembok dan langsung buru-buru buat ngumpet lagi. Seolah sosok itu sadar kalau terekam di video Mark. Sedangkan Mark dan temennya itu sama sekali gak sadar sama sosok itu. Dan malah baru tahu pas video ini habis diupload ke Youtube, dan dikasih tahu sama viewersnya Gila. Ada seorang gusanter dari Arab yang tinggal di Jerman Doi coba buat explore ke sebuah rumah kosong yang katanya angker Dan sering terjadi banyak aktivitas paranormal di dalamnya Makanya rumah itu kosong dan ditinggalin gitu aja sama pemiliknya Selama Doi muter-muter di dalam rumah itu, Doi itu beberapa kali ngedengar ada suara-suara yang sumbernya nggak jelas dari mana. Sedangkan pada saat itu di luar rumah, sedang hujan gerimis dan gelap banget. Meskipun begitu, di tengah-tengah video, orang ini coba buat keluar dari rumah dan ngeliat rumah itu dari luar. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang ikut terekam di video Doi. Perhatikan baik-baik. La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah. Öz bir kelime etli ayet damat imişerimahala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Mas birsim çekacaktı arkadaşlar. Tarışır çıtır. Sulit banget buat ngelihat penampakan di video yang tadi, karena penampakannya itu cepet banget. Mungkin ini adalah salah satu video penampakan yang paling cepet yang pernah gue bahas. Sosok bayangan berwarna hitam terlihat jelas berdiri di samping rumah itu. Padahal youtuber Arab ini mengaku kalau Doi sendirian malam itu dan sama sekali nggak ada orang lain. Penampakan itu cuma terekam beberapa frame aja dan gak sampai sedetik. Gokil ini penampakannya, timingnya epic banget ya. Selain itu kalian bisa lihat pas kilatnya itu menyambar, semua bagian gambar dari video itu kelihatan jelas. Tapi sosok yang tadi itu warnanya cuman hitam doang. Walaupun gue zoom, juga sama sekali gak kelihatan detail apapun dari sosok yang tadi. Entahlah gue yakin kayaknya sosok yang tadi itu sama sekali bukan orang. Untuk kesekian kalinya gue ngebahas ghost hunter dari Rusia bernama Dark Ghost Paranormal. Video-video ini emang super creepy dan menarik banget buat dibahas. Di salah satu videonya, doi itu masuk ke sebuah sekolah yang udah hancur di Jerman. Sekolah itu udah gak dipakai dan cuma tersisa puing-puing gedungnya aja. Doi coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada di situ dan stay sendirian di dalam situ sampai malam hari. Tapi pas doi cobain buat masuk ke sebuah ruangan yang ada di situ, tiba-tiba ada sebuah kejadian poltergeist yang creepy banget. Я в этой комнате? Дай мне знак, если я в этой комнате Дай мне знак, если надо где-то ещё искать Ada sebuah kursi dan juga dua box kayu yang bisa geser sendiri. Tapi gesernya tuh aneh banget guys. Objek-objek itu bergerak dalam waktu yang bersamaan. Dan seolah kayak ada sebuah energi yang menarik benda-benda itu ke tengah ruangan. Doi kaget banget karena sama sekali gak menyangka kalau bakal ada kejadian itu. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.